Baik ya, kali ini saya akan tambahkan sebuah dialog yang muncul kalau nyawanya nol ya. Kita pakai canvas yang berbeda, klik kanan, create, UI, canvas, ya seperti ini. Di dalamnya kita cemlungin sebuah yang paling sederhana adalah image, image kecil ini, image putih. Dan canvasnya di klik, Anda ganti UI scale mode-nya menjadi scale with screen size, oke. Okay. Image-nya kita akan, uh, kayaknya sudah di set up kita akan ngatur ini aja, apa namanya, uh, anchor-nya. Jadi Anda double-klik image-nya, Anda masuk scene, Anda double-klik. Nah, ini, ya. Jadi uh, saya ingin ukurannya 20%, 20% dari kiri dan kanan. Jadi, kalau anchor-nya saya geser ini, Anda bisa lihat ya. 0, kalau paling kanan itu 1. Jadi, eh, kira-kira 0,2 alias 20%. Ya. Yang X yang kanan, ini ya, berarti 20% dari 1 ya, adalah 0,8. 0,8. Sedangkan Y-nya, eh, paling bawah 0, paling atas 1. Ya, sama. Yang bawah adalah 0,20. Kita set seperti itu, yang atas adalah uh, 0,8 ya, 0,8 ya, seperti ini teman-teman. Lalu yang Anda lakukan dengan gambar putih ini, kita di left-nya 0, top-nya 0, uh, right -nya 0, bottom-nya 0, sehingga dia akan memenuhi anchor rectangle yang kita sudah atur, oke, okay. dan ini dijamin aman ya untuk berbagai macam resolusi. Oke, okay. kemudian uh, kita kasih nama aja dialog bg dialog. Oke, okay. lalu kemudian yang kita lakukan uh, kita bisa cemplungin sebuah teks ya. diklik kanan di bg dialognya uh, UI text mesh pro. Oke, okay. kasih nama uh, apa namanya lives Out of Life's TXT Oke, okay, nah itu ya Berhubung teksnya warnanya putih, nggak kelihatan Jadi kita rubah dulu warna vertex color-nya menjadi hitam Seperti ini, vertex color Lalu Anda klik uh, rectangle transform di bagian ini Anchor preset-nya, tekan shift dan alt bersamaan Anda klik yang paling kanan ini ya Stretch dan di top ya Jadi dia akan stretch ya stretch kanan kiri sehingga kita bisa mainkan uh, center jadi anda cari center alignment ya center alignment anda bisa pull dikasih text run out of lives ya alias game over lah gampangannya begitu untuk pivotnya anda bisa bermain dingin uh, dikembali ke scenes anda bisa adjust uh, y nya dulu ya y nya bebas lah 0 Y yang atas ini kita adjust 0,9. Ya, 0,9. X-nya nggak usah diapa apain top yang ini Anda ganti jadi 0. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Ya, nggak jedok ke atas, tapi ada jarak dengan bagian atasnya. Lalu, eh, di bawah autoflash ada si button. Anda klik kanan, bg dialog tambahkan di UI. Button text mesh pro, button text mesh pro punya dua komponen di dalamnya. Pertama, button itu sendiri, dan yang kedua adalah teksnya. Button Anda klik, kasih nama btn uh, play again, play again ya. Kemudian, text mesh pro-nya Anda kasih teks di sana, play again. Oke, okay. saya zoom sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, okay. peletakannya, uh, Anda klik ini lagi, anchor-nya lagi, tekan shift alt tahan, klik yang bagian bawah di sini. Oh, sorry, sorry, jangan teksnya ya, tapi buttonnya masuk maksud saya. buttonnya diklik, klik anchor-nya lagi, shift alt tahan, lalu tekan ke bawah, sehingga dia turun di bagian bawah. Dan uh, kita atur dulu anchor-nya. Pertama, X-nya 0 satunya satu y-nya eh, kebalik. Y yang ini, satu, yang ini 0 aja yang bawah ini 0,9. Eh sorry. 0,1. Nah, seperti ini. Sehingga legend ini kita bisa atur topnya eh, top-nya top 0. Top Ada yang keliru ini topnya Top-nya 0 berarti yang yang atas ini di reduce segini ya, oke. Okay. Lalu topnya diganti nol. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke okay, ya seperti itu. Kemudian ini tadi salah. Oke, okay, nggak apa, apa deh. Oke. Okay. Nah sudah. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Okay, play again. Kalau play di diklik maka kita jalankan ads. Nah pertama-tama kita harus tampilkan Dialog ini pada saat kehabisan nyawa. Nah untuk itu cara paling gampang dan cepat itu adalah uh, mendisable kanvasnya. Jadi kalau kita jalankan ini nongol Nah kita sementara kita disable kanvasnya Hingga hilang dari layar. Oke? Okay. Nah kita akan balik ke ball handler. Eh jangan jangan di last handler aja. Di last handler Ya, dan kita harus punya referensi ke kanvas ini, sehingga nanti kita bisa tampilkan ke layar. Yang ada double klik class handler-nya, kita bikin referensi serializable uh, private uh, game object uh, dialog. Ya, dialog kanvas kurang lebih begitu ya. Kapan game object-nya atau dialog kanvas-nya ditampilkan? Pada saat nyawanya menjadi 0, ya saya tampilkan di display live ini, ya Anda bisa juga tar taruh di dalam redis, redis live juga boleh. Uh, saya tampilkan di sini aja, di sini display live if lives sama dengan 0 maka kita panggil dialog canvas active true, oke? Okay. Jadi kalau apa namanya 0 maka HUD-nya nongol, teman-teman. Oke, kita coba balik lagi ke gamenya. Kita coba, jangan dijalankan dulu, soalnya kita harus referensikan uh, canvas-nya ke left handler. Anda klik left handler, ada satu dialog kanvas yang belum direferensikan di sini. Anda tinggal drag, canvas-nya cemplungin ke sini, selesai. Oke, jadi canvas-nya posisinya disable. Uh, jika nyawanya nol, maka di set aktif menjadi enable kita coba hmm, menghabiskan bolanya tiga dikurangi 12 oke okay, terakhir bola terakhir kita lontarkan dan Anda bisa lihat uh, di sini juga kelihatan kanvasnya menjadi enable run out of lives nya muncul dan tombol play gamenya muncul kalau ini diklik kita mau nampilkan app.